Hei temanku, kamu di mana? Aku mencarimu, aku lapar nih. Ayo kita sama-sama pergi cari ikan. Hei teman, di mana kamu? Wow, dinosaurus teman-teman. Dia mencari temannya, teman-teman. Ayo kita bantu dia mencarinya. tut tut. Oh, itu dia teman-temannya. Wow! banyak sekali teman-temannya temannya lagi bersembunyi di bawah lubang teman-teman hey teman-teman sini naik ayo kita pergi cari ikan untuk makan ikan teman-teman ayo sini ke bantuin tuh hey T-Rex naik tuh siapa lagi nih ini dinosaurus malam hari teman-teman hei stegosaurus naik juga nah pilotoposaurus ayo juga naik brachiosaurus warna coklat naik juga ayo spinosaurus naik brachiosaurus merah naik T-rex warna coklat naik, krokodilu, saurus naik juga teman-teman. Oke, kita berangkat mencari ikan. Ayo, teman-temanku sudah menemukan tempat ikan teman-teman. Ayo kita samperin. Yo, tut tutut, Nah. Ini dia tempatnya, wow, kolam ikan teman-teman. Di sini banyak banget ikannya, wow teman-temanku, sudah siap makan nih teman-teman, teman-teman dinosaurus sudah lapar semua nih, wow, ayo kita lihat ikan apa nih yang di bawah, wow ada ikan warna orang teman-teman, nih dinosaurus. Ini yang besar makan duluan. Ah. Ah. Nah, yang situ lari. Hei, jangan kabur. Ini ada ikan warna kuning juga. Wow, banyak banget. Ada yang warna biru. Hei, ini kamu makan. Tututututut. Nyam nyam nyam. nyam. Tutututut. Wow, ini ada ikan curut, teman-teman. Wow, keren banget. Enak banget nih dimakan sama dinosaurus. Ada ikan warna pink juga nih. Wow. Ini ikan koki Warna merah, teman-teman. Wow, hebat banget nih kolamnya. Rupanya kolamnya tempat berkumpul ikan nih. Ini ada juga yang warna kuning. Wow. Nah ini lagi nih, ada lagi yang warna pink, hmm, banyak banget nih ikan warna pink, warna hijau. Nah ini apa teman-teman, ada yang tahu nih, wow bersuara teman-teman. Ini mainan ikan hiu teman-teman, wow baby shark nih. Baby shark ketududududu, baby shark ketududududu, baby shark, tu -du -du, baby, shark tu -du -du, tu, baby shark. Nah, apa lagi nih? Nah, ini anjing laut, teman-teman. Uh, uh, uh, uh, uh. Nah, ini anjing laut, anjing laut, anjing laut. Hia-hia, Waduh banyak banget nih. Rupanya dinosaurusnya berpesta makan nih di sini. Ada juga nih kepiting. Wah, wow, kepiting. Takut nih kena capit. Nah, dinosaurusnya mau makan dulu ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe nih teman-teman. Dinosaurusnya mau loncat. Cut. Ah. Ah. Ah. makanan nih dinosaurusnya wah wow. ah. wah wow. wah enak sekarang dinosaurusnya sudah kenyang teman-teman hahaha <laughs> kalau tidak subscribe aku gigit nih nah wah